Informasi, kabar, dan info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Baiklah para sahabat Les, lari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya baru saja para sahabat, ya, untuk single terbaru Rizky Bilar pemimpinmu Tentunya baru saja rilis para sahabat, ya di channel Youtubenya Trinity Production Luar biasa kita doakan yang terbaik mudah-mudahan lagu Rizky Bilar ini bisa booming dan trending dan bisa diminati oleh banyak orang persahabat, ya. Kita fokus untuk boomingkan dan trendingkan persahabat ya Luar biasa mudah-mudahan selalu kompak selalu solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram @tidotrama273 mengatakan, "Best Leslar the best." Ada juga komentar lain dari akun c007jonescorde yang mengatakan dalam kolom komentar, "Mari kita trendingkan, teman-teman, tuh bersahabat ya, kita fokus untuk trendingkan lagu single terbaru dari idola." Kesayangan kita si ganteng Rizky bilar ke kabar berikutnya persahabat ini lagi-lagi mendapatkan kabar yang tentunya membuat kita emosi juga persahabat ya baru saja di Instagram igasnya Rizky pilar mengunggah atau post kembali unggahan yang mana tentu unggahan dari salah satu haters fans hardis persahabat ya yang tidak suka kepada Leslar di sini ada sebuah Kalimat yang dituliskan dari akun Harkis underscore Story para ya, Disitu mengatakan Buat Kak Haris untung, ke Haris bisa jaga diri Dulu kan kita udah boykot JWB Sekarang mending boykot Rizky Bilar Gak memberi dampak positif Bisanya buat dosa mulu Lebih baik istighfar deh Fansnya punya idola kayak gini Kok pada seneng ya Kalau gua mau minta Nunjukin banget kayak kalau attitude-nya minus Semakin hari semakin menjadi-jadi Dan banyak gaya inilah komentar pedas yang ditujukan kepada idola kita Rizky Bilar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Bilar persahabat ya di situ tertuliskan ini zombie yang suka makan otak pasti nggak nafsu lihat nih orang apa hubungannya ama gua yang nggak ngebolehin bukan kapasitas gua ngelarang-larang orang satu acara sama gua persahabat ya inilah tentunya caption dituliskan oleh idola kesayangan kita lagi-lagi tentunya banyak sekali orang yang selalu iri syirik kepada Leslar Pak sahabat ya. Kita fokus saja untuk trending kan, modal video klip Rizky Billar sahabat ya. Mudah-mudahan bisa trending nomor satu. amin ya Robbal alamin. Postingan tersebut juga, persahabat ya, tentu telah di post kembali oleh akun Instagram Irnawati Angelo 16. Banyak tanggapan juga, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Intan Anuskor 13069 mengatakan, maklum orang dia akan bukan manusia, jadi nggak ngerti cara menghargai orang cara jaga muncung. Ada juga komentar lain, persahabat ya dari akun Instagram Yuda Min Osliminho mengatakan nggak sih Gak nggak fans nggak fansnya Bang Soleh, hobi banget ya bikin keributan di negeri Konoha, giliran diciduk nangis tuh, persahabat ya. Kita tunjukkan saja, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa menciduk akun-akun yang selalu menyenggol Leslar persahabat ya. Kita fokus saja untuk trendingkan lagu terbaru dari idola kita ini fokus satu tujuh, persahabat ya. Kawal terus sampai menuju halal. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar lesi dan biliar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.